Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba aplikasi SCRCPY, ya. mirroring dari HP Android ke laptop atau PC ya, PC Windows ya. Nah, untuk kalian yang belum nonton video kemarin ya, cara menginstal SCRCPY dan cara downloadnya ya, untuk linknya saya sertakan di link deskripsi ya. Oke, jadi kita akan mengkolaborasi atau menggabungkan aplikasi SCRCPY ini dengan aplikasi OBS ya. Aplikasi yang biasa dibuat streaming, recording, dan lain sebagainya ya. Kalian bisa pakai Vmix juga atau aplikasi lainnya ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara setting SCRCPY agar bisa di-capture oleh OBS ya. Oke langsung saja kita sebelum buka SCRCPY-nya kita pastikan USB kabelnya juga udah terhubung di laptop atau PC kalian ya. Pastikan sudah terpasang dengan baik ya. kita buka aplikasi SCRCPY-nya. Double klik Nah, kemudian udah muncul di sini ya. Oke, langkah kedua kita fullscreen-kan aja ya. Kemudian kita buka aplikasi OBS oke okay, bagi kawan-kawan yang belum install aplikasi OBS silahkan download ya untuk link downloadnya juga saya sertakan di kolom deskripsi ya oke okay, Bagaimana cara menghubungkan scrcpy eh, yang ini ya Nah yang ini kita hubungkan ke OBS ini ya biar bisa direcord atau di dibuat streaming ya yang penting kita bisa e, mengcapture atau memunculkan di OBS dulu ya. Kemudian kita klik add ini ya, add. Nah di sini kita bisa pilih Windows Capture. Nah apa sih fungsi Windows Capture ini? Jadi Windows Capture ini fitur dari OBS di mana semua jendela Windows atau aplikasi yang terbuka di Windows kita bisa dicapture atau diambil ya gambarnya. Kemudian kita munculkan di sini di tampilan OBS langsung saja kita klik kita buat aja mirror ya kemudian kita langsung klik OK nah di sini otomatis akan muncul ya SCRCPY-nya nah seperti yang saya jelaskan tadi untuk Windows Capture ini di OBS fungsinya adalah untuk mengcapture e, aplikasi yang sedang berjalan di Windows kita jadi misalnya Chrome kita bisa ambil di sini nah, kemudian muncul di sini ya Kemudian kita bisa ambil yang lainnya. Yang penting dia terbuka di aplikasi Windows ya, seperti CMD tadi. Jadi bisa di capture Explorer yang tadi kita masih buka di sini ya. Nah kita ambil yang scrcpy Kemudian untuk capture methodnya kita setting otomatis saja karena udah muncul. Biarin. Kemudian untuk capture kursor ya, kita nggak usah ya karena kita nggak butuh kursornya Kemudian kita klik OK. Nah di sini kita bisa atur ya. Untuk memperlebar, nah, kemudian kita bisa geser ke bawah juga, ya. Jadi, tekan anak panah ke bawah di keyboard, nah, bergeser, ya. Oke, kebetulan di sini saya menggunakan sound card, ya. Di sini, ya, jadi saya sambungkan untuk HP di sound card ini, jadi ada suaranya, ya. Nah, untuk capture sound cardnya, caranya berbeda. Jadi, kita hubungkan sound cardnya sama dengan. Add di sini, kemudian klik Audio Input Capture ya, kemudian isi terserah. Di sini kita pilih yang mikrofon. Nah ini XCM Audio karena eh, drivernya terdeteksi XCM Audio kita pilih. Nah Audio Input Capture dia menyala ya, di sini berwarna. Kalau kita mau dia akan tidak terrecord waktu kita record ya. Jadi kita aktifkan. Oke, jadi itu caranya mengcapture SCR ke OBS ya. Jadi kita lanjut ke review delay atau tidaknya saat kita bermain Mobile Legend. Let's go! Di sini kita bisa lihat ya apakah delay ya. Uh, untuk sementara, belum ada delay di sini, ya. Oke, okay. minim delay, ya. Uh, kita tidak tahu apakah waktu bermain game, ya, karena banyak grafis di sana, grafik-grafik yang uh, perlu di-load, ya. Mungkin apakah ada delay atau tidak, ya. Kita lihat. Oke, okay, langsung saja kita main ranked, ya. Oke kita memasuki fase banding ya, ini kita band uh, apa ya, ini aja lah, oke kita lihat apakah delay, kita bisa lihat, uh, minim delay sih ya, untuk settingan default ya, jadi kita langsung buka aplikasi SCRCPY tadi ya, langsung dengan uh, tidak mengotak atik ya, jadi settingan default ya Coba kita lihat setelah ini kita masuk game Apakah delay atau tidak ya kita perbesar lagi ya Oke maaf ya tadi kebalik ya webcamnya Oke jadi coba kita Scroll- Scroll di sini ya Oh memburu eh, semua dewa jahat minim delay ya langsung saja masuk ke gameplaynya yuk Oke, okay, welcome to Mobile Legend ya. Oh, di sini kelihatan delay ya. Jadi kita bisa lihat di situ. Nah, ini udah nyampe teman-teman ya. Tapi, uh, mau nyampe buff ini ya. cuman untuk videonya oh untuk scrcp-nya belum ya belum nyampe nah nah jadi di sini agak delay ya di sini udah kelihatan sekali ya ehm, mungkin mungkin karena settingan defaultnya ya agak-agak jelek atau terlalu berat biasanya begitu sih jadi jadi mungkin setelah ini kita akan otak atik ya ini lokasi pertarungan yang terbaik menghindari pelatiku jangan mimpi konten jadi ketinggalan level ini guys kawan ketinggalan level kita kawan tidak butuh pendapatmu sabar aja untuk main core itu sabar ya kamu nah kita ambil-ambil dulu buff buffnya ya gimana menurut kalian uh, Apakah lainnya hanya di awal-awal atau masih delay nih ya tidak ada. saya masih fokus fokus main ini tidak ada. Oke kita sudah nggak punya ini ya nggak punya patuh Kita nggak ada retri, guys. Mundur ya, mundur, mundur, mundur. Oke, okay, mundur. Kita ambil buff biru dulu ya. Oke, okay, gimana, teman-teman? Gimana, kawan? Apakah ada delay di sini? Uh, karena saya nggak fokus. Nah, fokus main kita. Biarin dapat turtle-nya ya. Tidak Aku tidak butuh pendapat Kita main kita masih main ya Oh teman-teman kita pada ini nih Oke kawan jadi setelah melihat video tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada saat di lobby tidak mengalami lag atau freeze, kemudian untuk fase banding ya, atau uh, sebelum masuk di lane of down atau sebelum masuk di permainan, dia tidak mengalami lag ya. Ya, mungkin ada delay, cuman sedikit delaynya enggak, eh, enggak terlalu terasa ya, tidak jadi masalah ya. Namun waktu kita sudah masuk pertandingan, awal-awal pertandingan ya, di situ ada freeze atau lag ya atau delay ya, delay-nya sangat terasa ya di awal pertandingan tadi, awal-awal masuk di line of dawn ya. Setelah itu tidak terjadi delay. Jadi keputusan ada di tangan kalian ya, mau menggunakan settingan default atau mau otak si SCRCPY-nya. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas tentang settingan aplikasi SCRCPY agar uh, lebih sebut lagi mungkin ya Atau meminimalisir delay ya Ya kan namanya kita berusaha ya Namanya juga aplikasi gratis ya Oke itu saja yang bisa saya berikan ya Tutorial cara setting aplikasi SCRCP Agar bisa di capture oleh OBS Dan hasil recordnya Terima kasih semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya